Uy Uy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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita awali dengan tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan dari Leslar Family kali ini Terlihat ya, BBL, Masya Allah makin hari, makin gemoy, makin bongsor aja nih persahabat ya Dan yang bikin salfok malah alisnya yang bentuk bagus banget persahabat Kita lihat aja nih videonya Aduh, Masya Allah lagi ngaboburit bareng bunda L L BPL terlihat makin aktif Persahabat ya, sehat selalu Untuk Lesar family Mudah-mudahan persahabat selalu bahagia Dan semoga selalu dikelilingi Oleh orang baik, amin Dan kita lihat juga Begitu banyak persahabat tanggapan komentar Yang diberikan Diantarnya dari akun instagram Little Alfatih 26 mengatakan Salvok sandal susnya keren. Wow, malah dibikin Salvok dengan sandalnya susnya Abang El ya keren banget katanya tuh sandalnya. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Radcom8622020 di situ mengatakan, Masya Allah Abang El makin handsome dan macho. Emang terlihat ya BBL, makin hari makin kesini makin terlihat keren. Kemudian juga persahabat untuk berikutnya Kita lihat persahabat ya video abang L Yang tentunya Alhamdulillah persahabat ya Kita selalu disuguhkan vitamin bahagia lewat keluarga kecil Leslar Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul Baby L terlihat sangat happy sekali nih Aduh Masya Allah Sudah ngerti dipanggil persahabat ya Kita lihat juga begitu banyak respon yang diberikan oleh para fans diantaranya dari Hasanah 12339 Masya Allah mereka benar menikmati dunia mereka tanpa dituntut ini itu kita-kita harus paham banget itu ya karena ternyata mereka sehat, ceria, dan tetap bekerja, berharap besok ada tamu lagi jadi bisa intip-intip dikit-dikit katanya, Alhamdulillah persahabat kita tentunya selalu bahagia ketika melihat idola kesayangan kita, semuanya sehat Alhamdulillah persahabat ya Kemarin juga tentunya ada tamu Ke rumahnya Leslar Begitu banyak tentunya doa baik Yang diberikan juga untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga Persahabat Komentar selanjutnya ada tanggapan dari Agani07 Alhamdulillah ya Allah gunda gulana beberapa hari Akhirnya terobati saya sehat, sehat ya family Leslar amin Doa baik dari orang-orang baik Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT Kemudian juga untuk selanjutnya ya, persahabat Yang belum menyaksikan Leslar Entertainment Pastinya rugi banget, di sahabat ya Karena vitamin kemarin Ini lengkap banget nih Disuguhkan lewat vlog terbarunya Leslar Entertainment Yang menyuguhkan kebahagiaan untuk warga Konoha Leslar ngeburit, motor Abang Elmo jalan Ini judul yang membuat warga Konoha pun happy banget, persahabat ya Ketika melihat Leslar Family yang terlihat persahabatnya mereka sangat bahagia Menikmati kebahagiaan nah, apalagi bisa bermain dengan Abang El Menikmati waktu dengan bersama keluarga Ini Masya Allah banget persahabat Yuk yang belum mampir langsung cus gas ke Leslar Entertainment Kita support yang terbaik buat karya Leslar Karena begitu banyak dukungan yang diberikan persahabatnya untuk Leslar Entertainment Diantaranya dari akun Sani Rinaldi, Alhamdulillah ya Allah bisa mengobati kangen aku. Semoga keluarga kecil Leslar selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Masya Allah banget bersahabat ya. Begitu banyak dukungan. Dari fans untuk tim Leslar Entertainment yang selalu menyuguhkan vitamin bahagia buat kita semuanya. Kemudian juga untuk berikutnya, kita lihat persahabat ya Untuk warga Konoha, diinformasikan Jangan lupa untuk voting Bunda Lesti Di SCTV Music Award 2023 Karena Bunda Lesti Udah kesalip lagi nih persahabat ya Yuk vote Bunda Lesti Udah kesalip nih, gasken keun Itu persahabat ya, namun Bukan hanya kesalip persahabat ya Ini kejutan dari SC SCTV Memang selalu bikin jeduk, -jeduk nih persahabat, ya Tiba-tiba Tentunya voting Bunda Lesti ini beda jauh dengan lawannya, terutama dengan tentunya jebolan D 5 Kita lihat beberapa tanggapan komentar mengenai ajang SCTV Music World 2023 dari akun dia serikan di villa. Bukan hanya ke salib, tapi fotonya juga berkurang. Yang Ono -on naik ini. Naiknya drastis banget dalam beberapa jam Bisa ngejar yang ketinggalan Sampai 100.000 lebih voting yang membenggongkan katanya tuh Ini emang persahabat ya Untuk voting di SCTV kali ini Membuat kita pun Merasa aneh, kok bisa Dalam hitungan jam Tentunya votingnya bisa melejit Kalau Lesti kejora Jiora Persahabat ya tentunya kita yakin Voting bunda Lesti dengan jujur Sejujur-jujurnya Dengan kekompakan fans yang luar biasa Jangan patah semangat untuk kita semuanya. Ayo, voting lesti! Mudah-mudahan dukungan yang luar biasa dari kita semuanya bisa membuahkan hasil. Bunda Lesti bisa memborong tiga sekaligus piala penghargaan SCTV Music World 2023. Dan untuk berikutnya juga, persahabat. kita lihat video yang diunggah oleh Papa Bi. Ini, masya Allah, terlihat persahabatan. Ini porsanya dua hari yang lalu, kata Papa Bilar. Memperlihatkan video Abang L Yang sangat menyayangi papapnya Ketika papapnya sakit Ini respon BBL luar biasa banget persahabat. Suruh tentunya disayang Langsung dipeluk oleh BBL Inilah kebahagiaan yang luar biasa Masya Allah, begitu sayangnya Abang Fatih sama papapnya Papuknya lagi sakit, BPL ngerti banget ya. Pokoknya sweet banget pokoknya untuk keluarga kecil Leslar. Ini kesayangan kita semuanya, doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan. Amin kemudian juga begitu banyak persahabat ya tentunya respon yang diberikan juga oleh para fans, diantaranya dari kun Eni Anida 07 Alhamdulillah kalau udah aktif berarti udah mendingan ya, semoga cepat pulih dan sehat kembali Papa Fatih, amin ada juga persahabat tanggapan dari karumanita Manita chel besiti Abang ganteng Fatih anak pintar cerdas soleh nungguin papa ya, semoga cepat sembuh ya amin, doakan yang terbaik pokoknya untuk Leslar family, kemudian juga kita mampir ke postingannya Papa Bilas lanjutnya nih Persahemen, Papa Bilar ini mengunggah sebuah video. Namun di video ini Papa Bilar memposting sebuah kalimat 4 hari demam begitu udah enakan tiba-tiba lihat video ini berasa di teror. Ada bikin ngangak banget sahabat, ya ketika Papa Bilar 4 hari itu sahabat, ya Kalian wajib tahu nih bahwa Papa Bilar itu sakitnya empat harian. Begitu udah enakan, udah tentunya pulih, persahabat, tiba-tiba lihat video ini. Berasa diteror banget nih, Bapak pilar Di sini ada sebuah video, persahabat, ya. Kasih kata-kata dong buat Rizky, katanya nih, di video ini. Kita lihat nih, persahabat. Rizky, dimanapun kamu berada, aku tetap sayang sama kamu aduh ada aja persahabat ya yang selalu kita bahagia dan bikin ngakak banget ya dengan postingannya bapak B kalau sudah seperti ini alhamdulillah bapak B sudah sehat kembali mudah-mudahan persahabat apapun tentunya yang dilakukan oleh lestar selalu dimudahkan amin kemudian juga untuk berikutnya persahabat di sini juga ada vlog terbaru dari Prestige Production kita lihat dari judulnya Project terbaru Leslar Entertainment, Rizky Bilar bakal rilis lagu. Wah ini kejutan juga nih persahabat ya untuk warga Konoha. Dan pastinya kita semuanya siap menunggu dan siap mentrendingkan untuk single terbarunya Rizky Billar yang akan dirilis. Bismillah mudah-mudahan secepatnya persahabat ya untuk single terbarunya Papa B dirilis dan mudah-mudahan bisa booming dan trending seperti halnya lagu Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya juga, persahabat, ya, ada penyampaian dari Gus Miftah. Di sini ada tentunya kabar juga, Lesti dan Rizky Bilar serta Atta Aurel diajak naik haji oleh Gus Miftah. Apapun itu yang terbaik, mudah-mudahan persahabat tentunya dilancarkan dan kita hanya bisa berdoa yang baik. Mudah-mudahan niat baik dari idola kesayangan untuk berangkat haji itu dipermudah dan diperlancarkan. Bismillah saja dia Untuk Leslar Kita selalu mendoakan yang terbaik Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan Cidukan hingga kejutan Dari Leslar Family Hari ini tetap stay tenter di channel di yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya Kabar bahagia dari Lesti Dan Rizky pilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh